Oke okay, teman-teman yang punya masalah Dari tadi banyak yang bertanya Kenapa kok masih 94,96 Itu masalahnya ternyata uh, Terselesaikan dengan hanya kita masuk di, uh, Ini saya contohkan ya Punya saya sudah 100 Tadi Buatnya seperti ini Kita pilih pengimbasan Karena masalah kita kan di pengimbasan uh, Punya saya sudah tercentang itu karena uh, coba kita masuk dulu oke okay. punya saya sudah cercah cer cer cer karena uh, saya masuknya tadi seperti ini kita masuk dulu nah setelah kita isi semua ini nama terus alamat surel elektronik terus ini uh, alamat masalahnya di sini alamat IG kanal YouTube itu tidak boleh langsung dipaste di sini, tetapi harus buka ininya, linknya. Lalu kita ambil nomor kita, nomor ID kita. Ah, yang mana tadi ya? Ya, ini misalnya ini ya, yang ini nomor kita kopi salin ya salin masuk tadi di box kita pastinya di sini nah create dia harus muncul biru seperti ini bukan copy paste biasa demikian juga untuk yang link-link berikutnya Masalahnya di situ. Oke, teman-teman, selamat mencoba. Semoga seratus persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.